apa kira-kira ini? -kira -kira? nah, ternyata, sekarang itu untuk dirinya wow. wow, biasa. Kan? Iya. Tapi memang iya. itu ngerek iya, ya, Iya, iya, betul Itu pasti. yang itu ini. dirinya ini. Kenapa? pun mudah ataupun remaja itu dalam aset kita terdepannya Bagaimana jadinya? Kalau ada ya, yang ada sedikit ada di remaja Ya itu akhirnya hidupnya Apa kabar ini yang terbatas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Degi Jadik Ovisial Kali ini kami berada di uh, kampus uh, Keperuatan-Pakultas Keperuatan Universitas Andalas Pada hari Jumat apabila saya bersama rekan saya Yang satu lulusan uh, Menyesal Keperuatan uh, Khusus tentang Pemiratan 2022 Pagi hari ini Mengisi waktu luang Kami ingin mengajak Rekan kami ini berdiskusi tentang khusus uh, kejiwaan. Kebetulan, pada ini uh, seorang bekerja uh, di dinas kesehatan, ya, saya dengar ya, sebelum ini juga pemerhati di bidang individual khusus di bidang remaja. Uh, untuk lebih jelasnya, nanti uh, kita bisa mendengarkan paparan dari media uh, selama lagi menjelang siang ya oh. atau tengah sore ya ah oke kalau ini oke okay, oke okay, oke okay. baik baik uh, bisa diperkenalkan namanya boleh tahu dilakukan kesehatan, oh, saya kesehatan saya di mana? Kalau sakit kesehatan tuh bukan di rumah sakit. Pada sini CrossFit serial. Iya. Sudah berapa lama khusus membidangi bidang itu? Kalau di jiwa, saya dari pusnas saya dari sini sudah berakting jiwa. Iya. Saya kerja dari tahun 2000 sampai jiwa itu dari tahun 2012 sampai sekarang. Baik, seperti ini kita ini sama mau ngambil uh, jiwa. jiwa, ya, Magister ya, dan perawatan dan pendana di dirumung kejiwanya nah, berkaitan dengan tugas kakak yang di jelas kesehatan kira-kira, apa yang bisa kakak sampaikan nih uh, tentang ini program kakak tadi penonton di jadi gini ya DTM kalau baru kemarin ini kami menggunakan screening kesehatan pada remaja itu sasarannya adalah 15 sampai enam enam puluh lima, satu ratus enam puluh lima, satu ratus enam Oke, baik. Terima kasih. enam puluh lima. Satu ratus enam puluh lima, satu ratus enam puluh lima. Satu ratus enam puluh lima, satu ratus enam puluh lima. Satu ratus tapi mereka menjawab dengan jujur. Baik. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ada dua puluh pertanyaan atau seingat saya enam. Jadi itu mereka harus jujur, benar-benar jujur menghadapi diri mereka. Bagaimana uh, mereka menghadapi stres, bagaimana mereka apakah mereka mungkin punya obsesi atau keinginan diri, apakah mereka tulis al, tidak bisa. Tidak, seperti itu kira-kira pertanyaannya. Uh -huh. Nah, setelah beberapa sekolah yang sudah menghadapi dengan uh -huh. yang sosial, dilaporkannya pelatuk kan pastinya ternyata mau ngunggah lagi kita hmm. monitoring dan ternyata di situ mengucapkan hasilnya begini loh apa kira-kira ini? -kira ya? nah ternyata anak -anak mengajar sekarang itu keinginan bunuh dirinya ada wow luar biasa luar biasa kan? iya nah, tapi memang itu nonet ya tidak iya betul-betul, pasti betul -betul. yang ya. pasti tersembunyi nah kira-kira bagaimana cara kita menyimpulkan adalah mahasiswa eh apa siswa yang keinginan bunuh dirinya ini dengan kata-kata seperti -kata -kata apa ya? Oh. SDG itu, lebih kurangnya setiap iya apakah keinginan anda mendukung diri anda tidak yeah. merasa yeah, yeah, ya, debut iya anda kebingungan cemas iya betul betul merasa sulit karena merasa tolakan itu mereka sejujur dan petaka dari setiap orang itu kalau yeah. sekolah kita mendapatkan ada beberapa hal seperti itu nah yang jadi menarik saya itu adalah sisi lainnya ini keinginan mm. mendukung dirinya ini yeah, kenapa kenapa, ah. kenapa ya itu, gitu. sementara masih banyak perjalanan ataupun kehidupan yang bakal dia temui itu ya. nah, nah bisa diberikan komentar ada salah satu lagi mm -hmm. kita menjadi mm -hmm. nah, mm -hmm. itu pengerti dong ada dokter perawat tentu dari berbagai orang kesehatan ya hari yeah. ini kita tanya anaknya itu dari mana ini ya kita mm -hmm. nah, tanya Artinya anak ini kemungkinan? Menderita asma Oh, asma Jadi kita berpikir bahwa kenapa asma menjadi penyebab dia ingin diri Baik Kita kaji hmm. lagi, ternyata dia merasa kelewangan selama dia menyerang kekuatan Dia tidak oh. bisa beraktifitas seperti kawan-kawannya oke okay. Dan dia merasa mudah okay. Karena tiba -tiba, setiap kawli dengan cuaca tidak menunggu Tiba-tiba? iya tiba Kita hanya hmm. lagi satu nih apa itu? Ya, ya. Apa? Apakah faktor ekonomi atau hmm. maksudnya gini perhatian karena orang tuanya sibuk bekerja atau bagaimana hasilnya? Orang kerja mungkin keluarganya ini ya. Nah. Um, mungkin lampu ya, uh, uh, Nah itu dia Kurang yeah. orang tua yeah. Baik uh -huh. uh, Tuanya merasa uh, Asma ini anaknya ini adalah penyakit yang um, dalam pandemi uh, Asmanya dia nah, Saya juga asma gitu sedikit Artinya oh, adalah <laughs> Anak ini berpikir penyakitnya itu dibuatkan oleh orang lain. Iya, orang tuanya yang bikin seperti itu. Ya, orang tuanya, bukan, misalnya, gitu. orang tuanya, nah. bukan anaknya. Nah, Oke, bukan ya benar-benar. Okay. Ya. Merasa, eh, jadi kan begini ceritanya. Mm -hmm. ya. tiba -tiba, mungkin anaknya lagi olahraga, tiba-tiba di aktivitas. Tiba -tiba, Bener-bener, dia cowok nih. Cewek. Oke, oh, cewek. Baik. Cewek. Iya. Ah. Nah, dan di saat aktivitas, anaknya asmaranya kabur. Terus tiba-tiba makanan -tiba, tiba -tiba, untuk tiba -tiba. baik baik baik sehingga anak ini merasa dia tidak setiap kali minum obat tidak sembuh nah jadi kan konsepnya perlu kita luruskan baik baik jadi itu ditarik takutkan iya hanya masalah asma Mari kita iya ya. ternyata asma itu bisa memicu orang berbunga di terus dia terdeteksi dari kecil nah mm -hmm. dia adalah dengan sakit asma itu dari kecil nah dari kasus yang bisa kak Romi ceritakan tadi mungkin tidak hanya dia sih sebenarnya yang bisa kita jumpai di lapangan, yeah. artinya bukan karena apa saja, cuma lain atau dengan uh, tubuhnya kurang Ini artinya entah, uh, apa namanya, uh, kecelakaan, terus di amputasi, yeah. itu bisa jadi penyebab dari uh, yeah. salah satu yang diumumkan. Banyak lagi di rumah kan seperti itu. Nah, yang ingin saya uh, sampaikan di sini, uh, nih kira-kira dalam keadaan kita belajar sekarang ini apa yang perlu kita sampaikan buat orang tua kah buat anak kah? artinya kita ada nanti ke depan apa yang perlu kita sampaikan kepada mereka untuk mengatasi permasalahan mas seperti ini. saya rasa itu mungkin edukasi ke orang tua itu kerja sama ya bersama. itu bukan saja kerja kerja dari seorang perawat ya itu betul edukasi ke masyarakat edukasi ke keluarga edukasi ke orang tua ya salah satu komponennya itu itu merupakan kerja kerja dari kita sendiri. Iya, pertanyaan tangan itu ya, kalau saya jadi puskesmas, karena ya, yeah. selalu lingkungan dinas kesehatan, mm -hmm. berarti kita uh, pertanyaan tangan dari dinas adalah uh, puskesmas. Puskesmas pertanyaan tangannya itu siapa? Yaitu kepada perawat siapa dari dinas kesehatan oh, disuruhkan mereka. Yang yang dilihat itu jangan objeknya saja, tapi tadi situ juga ada perhitungannya. Mm -hmm. Kita telah alami kayak orang tua yang kita kasih edukasi bagaimana cara menghadapi hal ini. Yeah. Mm -hmm. Kita dari mm -hmm. kita kita yang lebih aktif ya, mm -hmm. memang gitu. Ya, kalau turun di masyarakat itu memang kendalanya, Pak. Tidak akan semua bisa menerima kita dengan ya, baik. baik. E betul sekali. Nah, uh, tadi kita sudah membahas tentang uh, cara dari bidang kesehatan. Tentunya juga harus terlibat dengan bidang keagamaan, seperti DPR. Ya, ya. ya. Nah, itu sudah pasti kita oh, ya, kolaborasi. Ya, uh, kolaborasi tugas kita ini bagaimana supaya angka uh, permasalahan pada remaja ini bisa turun kan seperti itu. Uh, ada lagi yang lain kira-kira? Uh, Sebenarnya di remaja itu unik sih uh -huh. Mereka tidak, apa ya uh, Mungkin mereka terlihat sehat ya Pak jadi Maksudnya uh -huh. aktif uh, Sama ke sini, ceri yeah. Mereka punya sesuatu hari Sebenarnya kita berada kemarin di Lari kemari Lindo Iya, ada Lari yeah. Dan uh -huh. disitu uh, saya rasa saya tertariknya maksudnya disitu Anak-anak uh -huh. di -anak remaja ini kan lebih seri ya yeah. uh -huh. Iya akan bercerita dari B dia akan menceritakan C jika yeah. dia merasa itu semua orang mengancam dirinya dia akan menceritakan A yeah. Dia akan menceritakan B yeah. maupun itu ke orang tuanya tidak uh -huh. akan dibuat nyaman menceritakan sesuatu yang nah, Di Jadi saya maksudnya makanya SDP ini uh -huh. saya turunkan karena saya ingin menghadir siswa-siswa ini. Kenapa ya, apa sih sisi misteri mereka itu yang harus kita dari pendekatan seperti uh -huh. apa agar nih uh -huh. masalah kejiwaan itu tidak meningkat yeah. dimulai dari ini, dini, kita set dini di situ. Kalau memang orang yang sudah ada masalah kejiwaan, itu sudah pasti rumah sakit jiwa sudah ada terapi dan perawatan juga semuanya ada. Nah, kita bagaimana caranya kita itu ya, di masyarakat untuk jiwa sehat ya? Mm. Kita kerjanya adalah mengkot atau memprevent mereka yeah. sehingga mereka promosi waspada mereka sehingga tidak terlanjut kepada gangguan kejiwaan. Baik, baik, baik. Nah, dengan kasus seperti ini kalau Kromi untuk menyelesaikan S2 ini apakah berencana ini menangkap masalah ini menjadi sebuah tesis Kromi? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. jadi. Kalo kemarin saya uh, lebih tertarik kepada pengaruh ya pengaruh uh, dari perkembuhan perbandingan dua ya. Mengenai nah. mereka apa? Yeah. Iya. Kenapa mereka? Uh, maksudnya begini kita sudah kirim mereka ke masjid jiwa mereka punya keadaan kondisi sudah oh. bagus. Oh. Kalau ditanya lingkungan seperti apa? penduduknya saya juga udah ngejepot kepada Bapak Kadesnya nih ya, yeah. ini Kades kan selalu yeah. punya Kades-Kades saya selalu punya Kades-Kades di wajah masyarakat yeah. saya juga punya Kades-Kades juga ada ya beberapa Kades di wajah dan maka tak buat pendudukannya dan mereka sudah berbalik dari rumah mereka sudah bagus sama beberapa bulan beberapa bulan lagi di tertarik Iya, iya, iya, iya ya. Jadi ini bisa alternatif kedua ya? Bisa, sebenarnya. bisa Nah jadi, yang anak-anak ini uh -huh. Saya baru mau mulai Oh, baru ya. oh, mau mulai Tertarik di rumah jenis Karena saya melihat Dari uh, baru berapa takut ya Lalu saya mencoba memasuki ini mereka, tapi belum semua sekolah saya sendiri yeah. Tahun lalu itu saya tidak mendapatkan uh, Maksudnya isinya belum belum Ada hal-hal yang ini ya? Belum ada yang berjurus Nah, berjurus Dari beberapa ini kita saya berjalan dari awal dan saya dapatkan ada beberapa anak sekolah seperti itu dan meskipun hanya dalam hanya lima orang itu sangat iya lah karena jalan kita temui permasalahan seperti itu karena ya karena memang Pemuda ataupun remaja itu adalah aset kita ke depannya. Bagaimana jadinya kalau seandainya ada segelintir dari remaja Ya, itu hidup mengakhiri hidupnya, hmm. gitu. apa kabar dunia ke depan? Karena kita tahu kan kalau <laughs> remaja itu konsepnya hanya sekolah belajar dan bermain. Betul sekali. Tapi ternyata mereka punya konsep yang bunuh diri. Iya. Itu yang jadi permasalahan kita semua dan menjadi hal yang harus kita pikirkan baik itu dari orang tua kita sebagai di kesehatan ataupun teman-teman eh, yang lainnya kan seperti itu ya. Jadi eh, ada kesimpulan dari pembicaraan kita yang sedang ini ya, ya. Pesan nah, nah, pesan? Nah, buang -buang nah, saya mungkin udah ya? Buat orang tua tuh saya rasa mungkin jujur pendekatan kepada Mm. Jadi, tapi, baik ya mm. Apapun itu permasalahannya lebih baik kita mengalami dulu kita Apapun kita mana, kalau makan kita mm -hmm. kalau di mana Kalau mereka itu memang Ya kalau saya sulit atau pikir ke depan maja itu terlalu berat ya tadi yeah, yeah. Dia kan dalam konsep belajar Tapi saya rasa sama aja, itu sudah paham ya Bukan ya, bagaimana apa yang baik dan apa yang itu dan Saya rasa itu untuk orang tuanya Mendekatan kepada anak Bisa si, sama aja itu seperti ini Betul oh, artinya bukan hanya kebutuhan ini ya. mereka saja yang harus kita penuhi. Iya. Montinya itu remaja itu butuh apa ya? Iya betul. Remaja dalam artian bukan tidak makan, tidak itu, bukan itu, tetapi iya. Iya. Ditanya mereka lebih ke seperti mungkin banyak kualitas ya? Iya betul. Aku sembilan, sembilan berapa aku bertanya? Apa yang dimiliki mereka bisa dan lain sebagainya? Gitu. Betul deh. Iya nah, nah. jadi. Dan buat uh, ini, Gustes uh, Mas ataupun ini, kesehatan? Ya, mungkin mungkin sudah Kalau okay. masyarakat, di Indonesia. dan sampai dan mungkin cukup dulu ya, kalau ya singkat padat dan ini sangat menggugah sekali untuk bagian mau mendengar dan menjadi khususnya bagi remaja ya untuk bagaimana perkembangan situasinya yang harus didapatkan. Saya terima kasih, terima kasih waktunya Toromi. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi beliau ini. Saya terima kasih. Semoga warahmatullahi wabarakatuh.